Di dirimu aku menemukan yang kau siang malamku kau tangis tahu kau semua hidupku pandang aku pandanglah hatiku aku tak mau. ku tak punya harga diri tapi dirimu begitu berarti kaulah nafasku engkau warga.